Tuhan bertajalli kepada makhluknya, bukan artinya makhluknya itu menjadi Tuhan di muka bumi, lalu sewenang-wenang melakukan segala macam tindakan. Bukan seperti itu. Dia bertajalli menjadi makhluk agar dirinya dikenal, agar dirinya disembah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi seluruh alam Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang Bila dunia ini adalah gembok, satro piningit adalah kuncinya. Dunia ini adalah gembok, sedangkan satro piningit adalah kuncinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya diri Satrio Piningit adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta dan apa yang ada di dalamnya ini dikandung oleh diri Satrio Piningit. Sehingga apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit selalu direspon oleh alam. Apa yang beliau lakukan selalu direspon oleh alam semesta. Satrio Piningit adalah manusia pilihan. Yang berbeda dengan orang kebanyakan, satu piningit memiliki banyak pengetahuan. Satu piningit adalah gudang dari segala macam ilmu. Di dalam dirinya terdapat semua apa yang disebut dengan ilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, semua itu ada dalam diri Satrio Piningit. Makanya, apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit langsung direspon oleh alam semesta. Itulah kelebihan Satrio Piningit. Sebagai orang pilihan yang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya diri beliaulah yang bisa membawa perubahan untuk kehidupan di akhir zaman ini. Banyak kisah-kisah maupun cerita-cerita dari berbagai sumber tentang akan kehadiran beliau dengan misi yaitu mensejahterakan umat manusia, membebaskan manusia dari segala macam penjajahan, menentang segala macam kejaliman, ketidakadilan. Beliau akan membawa perubahan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia yang ada di muka bumi itu terjadi karena kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak diri beliau. Semua yang dilakukan oleh beliau adalah atas perintah atau petunjuk dari Allah. Tuhan yang maha kuasa sebagai yang maha kuasa sebagai yang maha perkasa sebagai yang maha hidup sebagai yang kekal yang abadi sebagai yang tidak terbatas sebagai sumber dari segala sumber yang ada di alam semesta ini. Apa yang ada di alam semesta ini Sejatinya adalah tajalli daripada dirinya Yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa Maka melalui satu piningit Apa yang menjadi tujuan daripada Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu Untuk membawa perubahan Menyelamatkan manusia dari segala macam kerusakan moral Akan di, dilakukan oleh Satraw Piningit Sebagai wakilnya atau sebagai walinya Yang hanya beliaulah yang diberi petunjuk Yang dipilih sebagai orang satu-satunya yang, yang mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan tentang keberadaan Satya Piningit beliau sebenarnya sudah ada kejadian-kejadian alam bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana seperti gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya, itu adalah pertanda bahwa beliau sudah ada, namun keberadaan beliau menjadi rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena hal ini hanya dirinya yang mengetahui tentang keberadaannya yang dirahasiakan banyak pihak-pihak yang mentafsirkan tentang dirinya yang disembunyikan namun itu adalah pendapat dan kita harus menghargai semua pendapat yang ada namun Kebenaran yang sebenarnya tentang keberadaannya hanyalah dirinya dan Tuhan yang mengetahui. Satu peningit bila melakukan sesuatu hal atau aktivitas dalam kehidupan di dunia ini selalu saja direspon oleh alam semesta. Maka dari itu, satu piningit selalu menahan diri bila mendapat penghinaan, mendapat cacian dari pihak-pihak yang tidak mengenal dirinya, yang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Karena beliau menyadari, bila beliau marah, maka alam tidak akan diam. Alam akan menjadi murka atas tindakan orang-orang yang menzalimi beliau, yang menghina beliau. Maka dari itu, Satil Piningi selalu berusaha untuk tidak marah kepada mereka-mereka yang selalu menyakitinya. Karena beliau tahu, beliaulah yang memahami bagaimana hubungan dirinya dengan alam semesta. Hal ini hanya satu piningit yang mengetahui yang yang mendapat petunjuk tentang kelebihan-kelebihan bagaimana mengendalikan diri di dalam menghadapi kehidupan dengan segala macam cobaan maupun tantangan Satu piningit menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta atau sebaliknya Alam semesta ini berada di dalam dirinya dirinya adalah alam mikrokosmos sedangkan alam semesta adalah alam makro yaitu alam raya jadi di level ini Satropi Ningit sangat berhati-hati dalam mengambil suatu sikap atau tindakan. Karena apa yang beliau lakukan akan berdampak dalam kehidupan. Semua yang dia lakukan itu langsung direspon oleh alam semesta. Hubungan dirinya dengan alam semesta itu adalah... Rahasia-rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, hanya dirinya yang mengetahui tentang rahasia-rahasia itu. Adapun bencana-bencana yang terjadi selama ini adalah pertanda bahwa dirinya. Sedang dipersiapkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk menyelamatkan manusia Untuk membawa perubahan di muka bumi Yaitu perubahan yang belum pernah terjadi Dalam sejarah peradaban umat manusia Sehingga dalam berbagai macam cerita-cerita tentang diri beliau, tentang kedatangan diri beliau, selalu saja dianggap sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman, yang akan memperbaiki akhlak moral manusia, karena pada hakikatnya, manusia ini adalah berasal dari dirinya, dirinya yang mana yaitu diri Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah bertajalli menjadi makhluknya agar dirinya dikenal dan disembah maka diciptakanlah makhluknya sebagai sebagai dirinya yang yang bertajali menjadi makhluk, menurut saya tentang dirinya yang sudah bertajali menjadi makhluk bukan berarti dia menjadi Tuhan, bukan seperti itu. Tuhan semesta alam tetaplah Tuhan, sedangkan makhluk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 dia bertajalli menjadi makhluk agar dirinya dikenal, agar dirinya disembah, agar melakukan hal-hal yang baik kepada makhluk-makhluk yang lain, agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang, agar terjadi kedamaian, agar terjadi kasih sayang antar sesama, saling menghormati, saling menghargai. Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan sebagai tujuan hidup selama ia hidup di dunia ini. Jadi dalam hal Tuhan bertajalli menjadi makhluknya bukan berarti makhluknya menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi makhluk bukan seperti itu kalau menurut saya Tuhan tetaplah Tuhan manusia tetaplah manusia atau makhluk tetaplah makhluk hamba tetap hamba kalau tidak demikian maka hancurlah kehidupan ini sebab manusia sudah mengambil peranan di dalam Melakukan tindakannya, semua tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tanpa batas hanyalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun manusia harus mengikuti aturan, ada batasan-batasan dalam melakukan segala macam tindakan di muka bumi, karena di muka bumi ini manusia tidak sendirian. Untuk itu, manusia di muka bumi ini harus mengikuti aturan-aturan yang bisa membuatnya hidup damai dengan sesama. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan dan bila tidak, lupakan karena. Kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.